Doa kepada Allah, mohon perlindungan untuk suami yang bekerja jauh dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, berkatilah suamiku yang sedang pergi jauh, berikan suamiku perlindungan serta keselamatan, karena hanya Engkau yang mampu berkuasa. Ia Allah Bapa sumber kekuatan. Suamiku memang bukan orang yang kuat. Kiranya Engkau berikan ia kekuatan agar dapat bekerja dengan semangat dan lancar. Ia Allah Bapa yang Maha Mengetahui. Suamiku memang bukan orang yang pintar. Kiranya Engkau berikan ia akal agar dapat menggunakan pemikiran yang baik untuk perbuatan yang baik jauhkanlah dari pikiran-pikiran jahat dan menjerumus. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu mu